oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Dermulana di video kali ini ini gua bukan balik dari pramuka ya ini baju dinas gua ya baju dinas di ski-fotos ya baju dinas ski-fotos gua seperti inilah dia ya karena di video sebelumnya ya ada seba janji juga yang mana bang gacha pakai baju dinas bang <laughs> nah ini dia baju dinas gua ya nah, ada baju dinas nih ini pun ada nama juga nih ade Andri Molana tulisannya dan sekarang kita sudah berada di blue archive yang mana ini event Shirokuro lagi lah hariran eh bukan riran taran lagi Shirokuro terus dan banner tambahan banner murid baru dua dua murid baru yaitu Aris Arisu eh, Aris ya. Aris dan Yuzu ya Nih biasanya ada yang bilang itu Aris setiawan ya. dan Yuzu setiawan kembar mereka Pak tapi sebenarnya enggak kembar ya, bukan saudara maksudnya Oke, okay, untuk sebelum kita gacha. Oke. Eh, mau ke mana? Gua enggak pergi ke mana-mana. Dan di sini kalau enggak salah tadi ini apa? Ada yang ulang tahun itu siapa ya? Nih, Junko ya, Junko kalau enggak salah ini ulang tahun Junko ya Kita lihat dulu lah. Oke, okay, di sini kita dapat bansos. Ya ampun, 480 ya. ya sesuai ya Oke. Okay. Karena ada 1.200 dari login di websitenya, ya. nanti pun ada 800 gitu untuk tiap hari login, itu nanti dapat juga dan baru Mungkin oh, ini 33 kali pull itu ya, semalam, eh bener, Midori, ya. bener, nyari momo yang kagak dapat dapat juga. Oke, kita lihat apakah anak, kita oh. Apakah itu? lain enggak kan berarti udah lewat deh udah ya. lewat deh, berarti ya Nani jam 2 tadi karena jam 2 siang itu hitungannya itu jam 00 waktu in game biasanya tuh ya gua taunya dari Azurland tepak. Oke mari kita langsung saja ke gacanya ya. nah disini nah salah tempat cuy kenapa gua oh, jadi ke ha, shop kita, kita. oh salah entar, nah kita tukar jadi dia ya -se iya. saya sudah bekerja keras loh buat skripsi juga. Oke okay, untuk mana student info. Apakah bagus uh, Aris dengan Yuzu? Kita lihat ini Aris ini tipikalnya ini uh, mistik ya mistik. Defend nya itu juga spesial ya. Mana ini x skillnya dia menyerang damage ke musuh secara garis lurus ya. Berarti secara horizontal ya. Yang bawa oh ini nih. Dan damage-nya ini bisa meningkat dari 1 sampai 2 kali ya. Oh, berdasarkan dari charge energinya ya. Reset energi charge. Oh, berarti skill-nya berdasarkan energi ya. Oh. Oke, okay, buat railgun ini, Railgun, teringat kami Mikoto Oke, okay, terus untuk critical, untuk basic skill, critical 32% tiap 20 detik Oh, ini nih, gara-gara ini bisa naikin energinya ya Skill pasifnya, ningkat attack-nya sendiri, 26 Dan sub skillnya ini ningkat critical ya Ketika digunakan, oh, ketika, ketika digunakan, x, ketika digunakan, x skill efek ini akan meningkat per dua kali energi charge level. Oh, kayak gitu ya? Oke, oke, oke, oke siap. Lumayan lah ya, mungkin buat red, red kedepannya ini mungkin bagus ya untuk shirokoro ini menurut gua kayaknya kurang kenapa? karena ada si siapa namanya? si ninjutsu itu ya si ninjutsu terus dengan haruna itu bisa juga ya tanpa... tanpa beliau ya ini murid masa dipanggil beliau? tanpa aris ya aris setiawan tendo arisu tendo... oh kalau Kirin itu tau do Kirin ya Gue pikir Tendo Tendo siapa ya tahu tahu. Dan untuk lanjutnya ini Yuzu Waduh Ini Jidatnya coy Jidatnya Lapangan pesawat ya Bandara pesawat Oke okay, untuk Yuzu ini typical attacknya persing ya Dan defense special lah Ultinya ini 4 ya. Tadi berapa cuman? Oh 6 ya. Deal 910 oh. Okay. oh area ya, area melingkar ya, oh seperti anu ini yang pelontar-pelontar tuh ya, skill pas eh, basicnya damage circular area juga ya, sekitar ya, oh tiap 25 detik, terus ini nambah damage make, ya. nambah critical dan sub skillnya, nambah critical juga ya, ketika menggunakan x skill dan basic skillnya ya, tiap 6 detik ya, profil hanau kayuzu itu saja. Silahkan baca sendiri di sini. Gua coba gacha satu-satu saja supaya memperpanjang durasi video. Aduh, <laughs> oh ya, yeah. satu lagi buat keluarga beruang. Kalau kalian nonton video ini, gua mohon maaf kalau dapat aris atau siapalah. Itu gue gak tahu. ini Gua lakukan ini hanya untuk konten. Nah, <laughs> ingat, hanya untuk konten. Oke, okay. siap. Terima kasih oke okay, lanjut kita gacha satu-satu saja bon. ya gue tahu, walaupun ini memang gak buat eda. eh apa nih oh bukan ya. kita skip ya <laughs> okay, gue debar-debar nih ya. tiba-tiba pula ya kan oh iya yeah. gue lupa seperti biasa cuy. Pakai teori baru sekarang teori baru gacha Pake hand sanitizer, ya. mau dengar suara nuna? Ya? Oh, Biar gacha kita higienis ya. Biasanya orang itu parfum ya. Gua pakai hand sanitizer tuh saja. Emiknya jalan kan? Oke okay, jalan ya. Oke okay, lanjut. Ayo. Red up, red up. Enggak apa-apa, Hibiki boleh saja. Hibiki oke okay, ampas M oh gambar milenium saja lah. Nah, ini milenium nih mil mil. Oke, okay. oke, きげんよ。もう oh, juga ya. Oh, kuning. Akari. Okay, empat, ya. ada tulisannya di sini ya. Lubar dulu sebentar habis itu masuk. Oke, okay, lanjut lagi. Hmm, si Len santai saja boy. Bintang, bintang kuning, eh, bintang kuning. Uh, yang dua itu tadi udah ada Biarkan kalian tegang-tegang gitu ya. Udah, oh, dapat bintang 6 ke bintang apa, Kapan nih? Kenangan <laughs> nih, ya intinya kita buang-buang てあげましょう。7。berarti -buang ya. sisa 3 kita nah, ini dia. Ini dia yang terakhir kawan-kawan. Apakah kita mendapat tidak dong, tidak mungkin dong Karena gua sudah banyak hoki di game-game lainnya kan Game-game sebelah juga itu gua sudah hoki uh, Kayak counter side terus game lagi Princess connect ya Baru comeback itu ya Apa tuh, gue nggak tahu apa -apa. Eh, betul Alhamdulillah Dah nah, itu saja Tidak ada nanti. Yang... Oke, okay, itu saja dari gameplay gua, gameplay video. Ya, jadi hanya itu saja dari gacha gua. Gua enggak banyak dong buang, -buang di sini. Kenapa? Karena gua pengen nge buat summer sih. buat summer. Ya, gua tahu Azusa itu bagus. Terus Cirino juga bagus ya, tapi gua milih yang limited dulu ya Utamakan yang limited. Mungkin nanti next banner gua 10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 Blue Archive doang, ada Arknight, ada counter Side, ada Princess Connect, ada Azur dan game-game lainnya juga. Oke, okay. yang akan datang ya. Gua rencananya, pengen mau main game Battle Royale juga. Ya. Battle Royale kayak PUBG apa segala macamnya. cuman ini masih kurang. Dah itu saja, oke, okay. thanks, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.